Kita ni nak digun apa? Maksudnya Semua hak benda korang Hak Allah bagi atas dunia ni Hak sakit sampai 30 tahun, 40 tahun Yang tak ada anak sam Sampai sampai sampai tua dah umur 60, 70 Tak ada anak Yang susah Susah ni daripada kecil ustaz Lah umur 60 duduk susah dia tu Semua-semua ujian ni Ujian sakit, ujian susah Ujian tak ada keluarga, ujian miskin Ujian resah Ujian ini berakhir Bila mana saya dan kita semua Pada hari terakhir Menembuskan nafas Diambil nyawa oleh Allah Subhanahu SWT Kalau ketika itu kita husnul khatimah Maka berakhirlah semua Kesedihan, kemiskinan, kesusahan Keresahan Allah uji 30 tahun, 40 tahun ni